udah siap jadi kayak gini. ini hmm. terus ha. nggak mikir dia apa ya fungsinya di ini ya kunci guys kuncinya rusak cuman enggak bisa ya udah nanti sore aja aku tak sini terus sama parang aku simpan kita coba cari Hindomaret <tuk> mau cari si pokari di Indomaret Mana ya Ya. ambilnya ini uh, kita kejar kejaran sini sini sini sini roh roh yuk sini sini ini saus ini ini ini buat apa serbaguna ya lah ini Hmm. Hmm. Iya. Susah banget diatur ih. Dan saksi abis itu mau langsung main lagi. tempat yang pernah viral tapi tidak terbengkalai kayak gini bentuknya udah serem sekarang kita udah nyampe pemandangan di belakangnya deh Masih bakau ini ada gedung polixnya si Habibi kayaknya nggak napak kayak itu dia duduk di sana gedung polixnya Habibi tadi kan sebelah sana tuh ya yang arah Batam Center di sana tuh yang bagian Batam Center ya sekitarnya gitulah sekarang yang Barelang itu di Jembatan Barelang wow dan di sana ujung piayu lautnya, jadi ini di ujung piayu laut, ujungnya Tanjung Piayu udah sampai sini doang, masih ada di ujung lagi tuh. Di sini panas sih, cuma panas banget. Gila, panas sumpah. Aku mau sangat tepi muka berkeringatan parah Minum dulu udah di aja ya, jadi gak bilang aku <laughs> Nah ini baru pasti kamera lanjut pergi kemana lagi jadi lagi sepi di tempat ini orangnya oh, nggak segini I can hear the ada sih kayak gini. Karena ini karena kan uh, sampah-sampahnya itu sampai mesti ada rada, -rada seram juga ini. Bisa sih sebenarnya ini. Ada audio selalu menyala. beda lagi mungkin harusnya. Mandi sini dek, mandi dek Umang umang besar banget. ini eh, jatuh. Eh, Iike deh banget loh. Ini umang umang tapi dia malu gitu. Apa ikan. Dari lagi dek. Dia masuk ke dalam guys. Gimana nih kita ketok nih ya. Oke, okay. janganlah hmm. jahat juga kita ya. Yo, woi, hi, oke pasti bisa nih. Ini di pelabuhan tikus. Kau pulang. Kita pulang. Tercapet pakai motor. Oh, yang nyari cap. di rumah aku mau mandi dulu nih karena nah, kotor banget udah kayak enggak uh, tahu lagi muka udah harus dicuci dibersihkan dikinclongkan gitu ya aku sudah mandi terus aku lagi jagain dia ini sambil scrolling media sosial Uh, lasak bener tapi kalau jagain dia agar dia tidak jatuh kayak gini ya itu dimakan Roro